Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini di channel Mainin. Kali ini kita akan membahas dan merangkum alur cerita sebuah film bergenre fantasi berjudul Dr. Dolittle. Yang mana pemeran utama di film ini adalah Robert Downey Jr yang berperan sebagai Dr. Dolittle. Film ini menceritakan tentang seorang dokter hewan profesional yang mampu berbicara dan mengerti bahasa hewan apapun. Seperti apa rangkumannya, tapi sebelumnya gue ingetin lagi ke kalian, kalau video ini mengandung spoiler, jadi yang belum nonton, silahkan ditonton dulu ya, kalau sudah, saatnya kita lanjut. Oke okay, para gamers kalian, kali ini gue kembali ingin giveaway 2 baju esports suka-suka yang bisa kalian desain sendiri, caranya cukup mudah, cukup kalian jawab beberapa pertanyaan yang gue tulis di deskripsi di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe channel mainin dan follow instagram gue Karena pemenang bakal gue umumkan melalui story instagram ya Dan untuk pemenang bakal gue DM untuk meminta desain dari kalian Oke? Baiklah saatnya kita lanjut Film ini diawali dengan sebuah narasi dengan visual animasi yang menceritakan kalau dahulu kala ada seorang dokter hewan bernama Dr. Dolittle. Dan dia memiliki seorang istri bernama Lily. Mereka sudah berkeliling dunia untuk menyelamatkan banyak hewan yang terancam punah. Suatu hari, sang istri Lily pergi menjelajah seorang diri menggunakan sebuah perahu. Namun suatu malam, Lily dihantam badai dan ombak lautan. Sampai akhirnya Lily tewas dan tenggelam. Dokter The yang menerima kabar tersebut begitu amat patah hati dan sedih sehingga akhirnya dia memutuskan untuk menutup diri dari dunia. Dan sin pun berpindah, suatu hari ada seorang pemburu dan dua anaknya ingin berburu bebek. Namun salah seorang anak yang bernama Stabin tidak memiliki niat untuk berburu, karena dia begitu sangat menyukai hewan. Namun karena paksaan dari sang ayah, akhirnya dia menarik pelatuk senapannya. Namun bukan bebek buruannya yang kena, melainkan seekor tupai yang berada di dekat sana. Karena kasihan, akhirnya Stabin membawa tupai yang sekarat tersebut ke tempat Dr. Dolittle dengan diarahkan oleh seekor parrot. Setelah berhasil masuk ke pekarangan Dr. Dolittle, Stabin dikagetkan oleh seekor polar bear dan membuatnya masuk jebakan Dr. Dolittle. Tak lama, datang seorang gadis bernama Lady Rose yang juga mendatangi kediaman Dr. Dolittle karena ada urusan mendesak karena perintah dari istana Buckingham dan menyelamatkan Stabin. Akhirnya, mereka berdua masuk ke rumah Dr. Little. Di dalam rumah, terlihat Dr. Little yang terlihat sudah tidak terawat. Dengan jenggot panjang dan rambut berantakan, sedang bermain catur dengan salah satu peliharaannya, seekor gorila. Dan terlihat Dr. Little mengobrol bersama mereka. Dr. Little yang tidak menginginkan ada mereka di rumahnya terus berusaha mengusir Stabin dan Lady Rose. Kemudian Lady Rose menyampaikan maksud kedatangannya, yang mana atas perintah dari istana Buckingham. namun Dr. Dolittle menolaknya. Sedangkan Stabin ingin Dr. Dolittle menyelamatkan seekor tupai yang tertembak. Dan dengan dorongan dan semangat dari para hewan peliharaannya, Dr. Dolittle akhirnya untuk pertama kali setelah sekian lama menjalankan kembali prakteknya sebagai dokter hewan. Melihat keunikan Dr. Dolittle, Stabin berniat untuk menjadi muridnya. Namun Lady Rose mengatakan kalau rumah yang ditempati Dokter Dolittle adalah pemberian Ratu. Dan jika Ratu meninggal, maka kepemilikan tanah ini akan menjadi milik mendahara istana. Setelah mendapat dorongan dan gertakan dari para hewan, mau nggak mau akhirnya Dolittle menyetujui untuk datang ke istana. Untuk membantu sang Ratu. Dan para hewan pun mulai mendandani Dolittle. Dan Dolittle meminta Stabin untuk pulang. Stabin yang melihat sebuah peti kosong di kereta istana diam-diam masuk untuk mengikuti Dolittle. Dan akhirnya mereka bergerak menuju istana, diikuti Dolittle yang menunggangi ostrich atau burung unta. Sesampainya di istana, terlihat sang ratu hanya bisa terbaring lemah di ranjangnya. Dan terlihat seorang dokter bernama Dr. Mudfly sedang mencoba mengobati sang ratu menggunakan terapi lintah. Stabin yang ketahuan oleh penjaga mengakui kalau dirinya adalah murid Dolittle sehingga akhirnya dia dilepaskan. Namun mendengar Stabin mengaku sebagai muridnya, Dolittle menjadi sedikit gede. Namun akhirnya dia harus menahan diri dan menyuruh Stabin untuk membawakan barang-barangnya. Sesampainya di kamar, Dolittle mendapat sedikit penolakan dari Matfly dan banyaknya hewan yang masuk ke kamar ratu. Namun Lady Rose mengatakan kalau sang ratu sendiri yang meminta Dolittle untuk datang. Akhirnya dengan terpaksa Matfly mempersilahkan Dolittle untuk memeriksa sang ratu. Setelah mendapatkan info dari Gipsi anjingnya dan menanyakan kepada seekor gurita di akuarium, Dolittle menyampaikan kalau sang ratu keracunan sebuah tanaman bernama Nightshade Flower, dan meminta izin untuk melakukan sebuah perjalanan untuk menemukan penawarnya, yakni buah dari pohon Eden. Tak lupa, Dolittle meninggalkan seekor belalang ranting untuk menjaga dan menjadi mata-mata Dolittle selama dia dalam perjalanan. Tak lupa juga Dolittle menyuruh gypsy anjingnya untuk menjaga ratu, dan akhirnya Dolittle melakukan perjalanan. Dan tidak tinggal Stabin pun ikut dengan Dolittle setelah dibantu oleh para hewan lain. Di istana, sang menteri menyuruh Fly dan pasukannya untuk mengikuti Dolittle dan meyakinkan mereka agar Dolittle tidak bisa kembali. Dan niat buruk si menteri pun diketahui oleh belalang rantingnya Dolittle. Selama perjalanan, Stabin pun mulai belajar cara berkomunikasi dengan para hewan. Keesokan harinya, Stabin melihat ada kapal lain sedang mendekati kapal mereka. Dolittle pun langsung mengeluarkan senjata andalan dengan mengirimkan sonar ultrasonik yang diterima oleh seekor paus. Dan Dolittle pun mengetahui kalau yang berada di kapal itu adalah McFly. Kemudian, Sampos datang dan dengan segera, Dolittle dan si beruang kutub melompat ke laut untuk memasang pelanak pada si paus. Dan si Paus pun membantu Dolittle dan kawan-kawan dengan menarik kapalnya. Melihat kapal Dolittle menjauh, Mudfly pun menembak kapal Dolittle dan mengenainya. Sang gorila yang ketakutan malah melepaskan tali pengikat Dolittle, namun akhirnya Stabin mampu menyelamatkannya dengan menarik tali tersebut dibantu oleh hewan yang lain. Mudfly yang tidak terima akhirnya merencanakan rencana selanjutnya setelah mengetahui tujuan dari Dolittle. Malamnya, Lolithel yang mulai percaya dengan Stabin menyerahkan kemudi kapal padanya, dan mengatakan kalau tujuan pertama mereka adalah Monteverdi Monteverdi adalah tempat kelahiran si pembuat peta menuju pohon iden bernama Lily, yang mana Lili adalah mantan istrinya yang tewas tenggelam. Dan mereka harus mencuri sebuah jurnal yang dibuat Lili selama ekspedisinya yang berada di Monteverdi Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di Monteverdi Monteverdi dikuasai oleh seorang raja bernama Rasouli, dan jurnal tersebut adalah barang terbaik yang ia miliki, sehingga sang raja sangat amat menjaganya. Sehingga akhirnya Dolittle harus menyamar saat berada di Monteverdi karena dia juga sudah menjadi buronan di sana, dan mereka pun menyelinap masuk ke istana. Dan karena ada jeruji, akhirnya Dolittle tidak bisa masuk, dan Stabilina yang harus menjalankan misi mencuri jurnal sendirian. Namun ternyata Stabin ketahuan, dan Dolittle pun tertangkap dan dipenjara yang ternyata Raja Rasuli adalah ayah dari Lily yang marah dan kecewa pada Dolittle karena tewasnya putri satu-satunya. Kemudian Dolittle diikat di sebuah tiang dan tak lama seekor harimau bernama Berry masuk yang mana Berry adalah mantan pasiennya Dolittle. Di sisi lain istana sang raja sedang merayakan kemenangannya dan di sana juga ada Stabin. Kemudian Stabin meminta James si Capung untuk menyampaikan pesan ke teman-teman lainnya yang berada di kapal. Dan akhirnya James mendatangi kapal dan para hewan pun mulai bergerak menuju istana Rasauli. Dan mereka pun membuat pengalihan. Di penjara, Dolittle yang sudah terpojok akhirnya selamat setelah diselamatkan Gorilla dan berhasil mengalahkan Barry dengan menendang bijinya. Dan setelah pasukan Rasouli teralihkan, Stabin berhasil mencuri jurnal Lily. Namun saat membawanya kepada Dolittle, ternyata Dolittle sudah menjadi tawanan pasukan Marfly dan berhasil merebut jurnal tersebut. Tak lupa Marfly juga menghancurkan kapal Dolittle. Dengan keadaan yang pasrah, akhirnya Raja Rasouli meminjamkan kapalnya setelah mendengar ucapan jujur dari Dolittle tentang Lily istrinya. Dan dengan bantuan pasukan Paus, akhirnya mereka menemukan pulau tempat pohon Iden itu berada. Yang ternyata pasukan Martfly juga sudah lebih dulu sampai di sana. Akhirnya mereka berhasil masuk ke sebuah goa yang ternyata Martfly sudah berada di sana. Dan mereka pun menjadi tawanan. Namun Dolittle mengetahui sesuatu yang tidak diketahui Martfly dan pasukannya. Yaitu, ternyata pohon Iden ini dijaga oleh seekor naga. Yang kemudian memporak-porandakan pasukan Martfly. Setelah pasukan Mat Clay pada kabur, Dolittle pun tertangkap. Kemudian Dolittle pun berkomunikasi dengan Sang Naga. Dan Sang Naga mengatakan kalau dia seperti itu dikarenakan patah hatinya setelah ditinggal pasangannya. Namun akhirnya Sang Naga tiba-tiba melepaskan Dolittle dan membuatnya lemah. Dan Dolittle pun tahu kalau ada kejanggalan pada Sang Naga. Kemudian Dolittle pun mencoba mengobati Sang Naga. Dan dengan sodokan daun bawang, akhirnya Dolittle berhasil menyelamatkan Sang Naga. Dan sang naga pun mengizinkan Dolittle dan teman-temannya untuk mendekati pohon Eden dan mengambil buahnya yang ternyata buah rambutan. Kemudian Sin berpindah ke istana. Yang tak lama, Dolittle dan pasukannya sudah kembali. Namun sang menteri menyuruh prajuritnya untuk menangkap Dolittle. Dengan kerjasama, akhirnya Stabin berhasil memberikan tetesan rambutan kepada sang ratu. Dan sang ratu pun kembali sadar. Kemudian Dolittle pun mengatakan kepada ratu. Kalau menterinya Lorbat memang telah meracuni sang ratu setelah diberitahukan oleh belalang ranting yang ia tinggalkan di sana. Dan akhirnya sang menteri pun ditangkap untuk menjalani hukumannya. Kemudian sin pun berpindah dan terlihat dokter Dolittle pun kembali berada di tengah dunia dengan kembali membuka praktik dan film pun selesai. Oke, okay, itulah rangkuman alur cerita dari sebuah film bergenre fantasi berjudul Dr. Dolittle yang dirilis di tahun 2020. Menurut gua, film ini begitu padat sehingga tiap adegannya merupakan aksi yang membuat kita sebagai penonton, jadi nggak berasa kalau kita sudah menontonnya selama satu setengah jam. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel Mainin. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Mainin. Dan jangan lupa untuk ikutan IKOW-nya ya. Saatnya gua undur diri dan jamataneh.